Dibarkan paksa tawuran yang terjadi di jalan keteran Makassar saat anggota geng motor dan warga terlibat saling serang menggunakan batu dan anak panah di badan jalan. Aksi tawuran ini diduga dipicu oleh ulah ratusan geng motor yang melakukan balap liar di wilayah ini yang tidak terima dan anak panah di badan jalan. Aksi tawaran ini diduga dipicu oleh ulah ratusan game motor yang melakukan balap liar di wilayah ini dan tidak terima aksi balap liar mereka dibubarkan paksa oleh warga di Jalan Keteran Makassar saat mereka menggelar aksi balap liar. Di tengah aksi tawaran ini berlangsung arus lalu lintas di Jalan Keteran tidak bisa dilalui kendaraan. Tawaran ini selesai setelah sejumlah aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar selalu selatan tiba di lokasi kejadian dan membubarkan tawaran timur.